Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saja kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah six of cup ataupun alam piala untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer melakukan suatu perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang saya melimpah di bulan November tahun 2021 di sini ada dua perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Cancer. Yang pertama, seorang Cancer memperbaiki hubungan asmara bersama seorang pasangan yang akan terdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. Dan di sini juga digambarkan seorang Cancer, baiknya suka berbagi kepada orang-orang yang dimana di sini membuat pintu rezeki akan semakin terbuka. Dan untuk kartu support energinya adalah "Naik cup. Secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Cancer, seseorang yang berada di sekitar Cancer sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer perlu memperbaiki hubungan asmara bersama seorang pasangan yang dimana mana di sini kenaik of cup merupakan seorang pasangan yang akan terdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya dan disini, seorang Cancer perlu melakukan suatu perubahan, yaitu dengan suka berbagi kepada orang-orang di sekitar, orang-orang yang membutuhkan, yang membuat pintu rezeki akan semakin meningkat. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice. Secara umumnya, justice itu diartikan keadilan, sebab akibat, dan apa yang akan dilakukan akan membuat hasil. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di disini menggambarkan keadilan sebab akibat akan dirasakan oleh seorang cancer apabila melakukan perubahan dalam kategori hubungan asmara memperbaiki hubungan asmara serta berbagi kepada orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan yang mampu mendongkrak keuangan dan untuk zodiak Zodiac yang kedua adalah ten of sword ataupun 10 pedang untuk Zodiac yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan Seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang perlu melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2021. Di sini disyukurkan seorang Scorpio perlu melakukan perubahan di dalam kategori menata kesehatan yang dimana di sini akan membuat seorang Scorpio akan lebih bagus lagi. Yang dimana di sini juga dikategorikan seorang Scorpio perlu menata istirahat yang akan mampu mendapatkan keuangan kehidupan sehingga seorang Scorpio mampu bekerja dengan fokus dan lebih disiplin lagi dan disini juga digambarkan seorang Scorpio melakukan perubahan dengan memilih berhati-hati dalam memilih rekan kerja yang dimana sini akan mampu membuat kehidupan semakin bagus lagi dan membuat beban pikiran akan semakin berkurang dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords Cara memikulin obsol itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, si yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio perlu menjaga pola istirahat, perlu menjaga kesehatan, perlu memilih memilah partner di dalam bekerja yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana juga rezeki akan semakin datang yang didukung penuh oleh pasangan dan sendiri. Dan jika kasus justice kita ngomongkan dengan objek yang kedua di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Scorpio dengan menjaga kesehatan, dengan berhati-hati dalam memilih partner yang juga didukung oleh pasangan di sini keuangan, kehidupan, finansial akan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Six of Swords, ataupun Anah Pedang, untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana disini digambarkan seorang Leo perlu melakukan suatu perubahan yang akan mampu membuat pintu ke semakin terbuka di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori menata kehidupan yang dimana di sini pengalaman masa lalu dibuatlah jadi pelajaran yang dimana juga pengalaman masa lalu dibuat untuk memulai sebuah usaha yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di disini juga digambarkan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Leo adalah lebih dekat lebih perhatikanlah keluarga yang dimana disini akan membuka pintu semakin bagus lagi di bulan November Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Sosok seorang Leo digambarkan di sini melakukan perubahan, di mana di sini lebih dekat lagi dengan Keluarga, lebih memperhatikan Keluarga, yang di mana di sini keluarga Simbolkan dengan Page of Cups, yang mampu membuat pintu skis makin terbuka di bulan November tahun 2021, serta di sini dijadikan pelajaran pengalaman hidup untuk membuka sebuah usaha yang baru, yang di mana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan, dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, keadilan sebab akibat yang dirasakan oleh seorang Leo setelah memperhatikan setelah lebih dekat dengan keluarga akan lebih bagus lagi yang dimana di sini usaha juga akan semakin lancar yang didukung- didoakan oleh seorang anak didukung- didoakan oleh keluarga leo sendiri dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah trisort ataupun tiga pedang untuk judiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berjudiak aris yang dimana sini digambarkan Seorang aris perlu melakukan suatu perubahan yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan Perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang aris ada di dalam dua kategori Yang pertama seorang aris perlu menjaga hati Yang dimana disini merupakan seorang pasangan yang akan mampu membuat kefokusan seorang harus lebih bagus lagi sehingga di sini pintu skii akan semakin terbuka dan di sini perubahan yang kedua perlu dilakukan di dalam kategori usaha yang dimana di sini fokusnya di dalam usaha yang selalu dijalani yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak yang dimana di sini menggambarkan Perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang aris di dalam kategori menjaga kemaslahan, menjaga pasangan, menjaga keluarga yang dimana mana sini keluarga disimpulkan dengan page of pentacle yang merupakan sosok seorang anak di dalamnya yang mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini menjaga usaha yang dimana mana akan mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang dirasakan oleh seorang Aris di bulan November dengan melakukan perubahan dalam kategori Bunga asmara dengan melakukan perubahan di dalam kategori menata kari akan mampu membuat pintu rizki semakin bagus lagi dan seorang Aris akan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu jodek yang kelima adalah 2 of one, ataupun atau tongkat untuk jodek yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus dan melimpah dengan melakukan suatu perubahan di sini digambarkan seorang Pisces perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori menata karir Menata pekerjaan yang dimana sini lebih fokus lagi di dalam bekerja Yang akan mampu mendoklat kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan di disini juga disarankan kepada seorang Pisces Baiknya melakukan pekerjaan satu persatu Yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangan finansial lebih bagus lagi Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan disarankan kepada seorang Pisces Baiknya melakukan suatu usaha tambahan Yang dimana akan mampu mendoklat kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang sudah matang pikirannya Dan di sini menggambarkan Sosok seorang Pisces perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori karir pekerjaan Dan melakukan satu-satu pekerjaan Sampai selesai dengan tidak menggabungkan pekerjaan yang lainnya Yang akan mampu mendokak keuangan finansial yang selalu didukung didoakan oleh pasangan Didukung didoakan oleh keluarga Pisces sendiri dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Pisces apabila sudah melakukan perubahan akan mampu membuka keuangan finansial serta rezeki di sini akan datang lebih bagus lagi, serta pintu rezeki akan terbuka lagi yang selalu didukung didoakan oleh pasangan Pisces sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Cancer yang kedua Scorpio, yang ketiga zodiak Leo, yang keempat zodiak Aris, dan yang kelima adalah zodiak Pisces. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum.